Halo teman-teman Wah Banyak kali mainan muhib ini Yuk kita perkenalkan satu persatu Agar teman-teman tahu Siapa saja nama dari mainan ini yang dibuat oleh muhib Yuk let's go Nah ini yang pertama Namanya Blue Dan ini yang kedua Namanya Blue Muda dan yang ini, yang ketiga, yang muka sangar, namanya Red. Dan yang terakhir, namanya Black. Wah, itulah orang-orangnya. Nah, kami berempat bersaudara demi memperlancarkan YouTube ini. <laughs> ya, ini kami berempat ini akan... Menemani teman-teman di video kali ini Tapi kita perkenalkan mobil-mobil dari teman ini ya Dari keempat ini, Power rangers Ada Iron Man Ada Captain America Dan, oh, gak tau lah Yang penting kami adalah pahlawan Hahaha <tuh> Yuk kita kenalin mobil-mobilannya Nah ini mobil dari Red. Dia memiliki mobil yang warna putih. Tapi yang ketiga ini yang mana mobilnya? Aduh jatuh, ditiup angin dia. Yuk kita berdirikan. Wah dia nggak bisa berdiri lagi ah. Tolong tolong tolong. Ah kita kenalin dulu dong. Tiga mobil lagi yang belum dikenalin oleh Mohib, Yuk Nah Aduh jatuh dia Padahal mobilnya sudah ada di depan <laughs> Jatuh semua Dan ini mobil yang oranye Ini adalah mobil dari Black Yang jatuh itu dong <laughs> Dua lagi mana Yuk kita perkenalkan lagi dan yang ini, yang ketiga, oranye muda. Wah, nggak ada rodanya nih. <laughs> ini adalah blue. Mobilnya blue ya. Wah, ini sangat kali mukanya. Dan satu lagi kita perkenalkan yuk. Dan yang terakhir ini ada mobil blue muda. <laughs> ini sepertinya kayak kenal ya. Siapa nih? Komen dong. <laughs> Iya, betul kali. Ini adalah mobil dari Blue Muda. Nah, bagi yang kenal, boleh di komen. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah, jangan lupa!